Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar, tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini ada info penting pastinya untuk warga Konoha Karena di channel youtube Leslar Entertainment baru saja diunggah bersahabat tiap ya, Walter terbaru momen Akika Abang L Ini sih tentu membuat kita semakin bahagia karena akikah abang El membawa berkah tuh, masya Allah momen ketika pemotongan hewan akikah abang El persahabatnya mudah-mudahan abang El menjadi anak yang cerdas, anak yang kuat dan anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya perlu perhatikan juga ada sebuah unggahan terbaru dari kakak Rizky Bilar ini mengunggah sebuah postingan foto ketika momen pemotretan bersama abang Elia, masya Allah memakai jersey Liverpool. Ini klub sepak bola kebanggaan dari kakak Rizky Bilar. Ini sih luar biasa persahabat ya dan kita tentu salvok dengan kalimat kelsen yang dituliskan oleh kakak Rizky Bilar. Hari ini saya dan keluarga mendeklarasikan bahwa hati kami sepenuhnya untuk Liverpool FC dan timnas Indonesia. Untuk slide ketiga mohon maaf karena itu foto diambil ketika saya lagi di toilet, jadi saya sendiri nggak tahu anak dan istri pakai jersey si Anu, tapi gak jadi masalah. Pelan-pelan istri akan saya nasihati supaya tidak terjerumus semakin dalam. Tenang Mas Liverpool FC kami seluruh anggota keluarga mencintaimu kok tanpa terkecuali. Wow, sepertinya ini adalah ajang balas dendam ya persahabat dari Papa Rizky Bilar, masya Allah. Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat lanjutan dari Kakariski Bilar. Tahun depan, insya Allah kita ke Anfield ya Wah, wow, masya Allah banget ya, insya Allah tahun depan Kakak Bilar akan ke Inggris bersama keluarga mengajak abang El terutama untuk melihat klub kesayangan Kakariski Bilar yaitu Liverpool FC. Masya Allah, mudah-mudahan. Tahun depan bisa ke Inggris persahabat ya Kita doakan dan kita selalu support yang terbaik Dan kita lihat juga sebuah pertanyaan Dari Papa Rizky Bilar gua kasih hadiah 500 ribu buat dua orang yang bisa tebak Saat lawan siapa gua pertama kali nonton Liverpool Tuh persahabat ya Siapa yang bisa tebak bakal ada hadiah 500 ribu dari Papa Rizky Bilar Untuk yang bisa menebak lawan siapa Ketiga tentunya kakak Rizky Bilar Pertama kali nonton Liverpool Wow, Masya Allah banget ya Kita lihat aja ke slide berikutnya Ini ada Papa Rizky Bilar Dan Abang L yang memakai jersey Timnas Indonesia Dan kita lihat ke slide berikutnya Ini slide ketiga ya, Masya Allah Ini ada Buda Lesti yang sedang Gendong Abang El memakai jersey MU. ini setelah perseteruan Yang membuat kita ketawa bahagia Dari keluarga Leslar Mudah-mudahan keluarga Lesti Rizky Bilar selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan di postingan ini pun tentunya bersahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari TV3 Karlina juga ikut berkomentar Hehehe gemes banget sih Idola klub boleh beda Tapi kesayangan kita tetap Leslar NBBL Masya Allah banget ya support dari TV3 Masya Allah banget Mudah-mudahan TV3 juga selalu bahagia, amin Ada juga komentar lain dari Benny Mulyana Sofian Wah, Benny juga ini ikut berkomentar Jangan lupa ada wawak yang juga fans MU wkwkwK WK, WK. Wah, makin faras banget ya Perseteruan antara Liverpool dan MU nih Masya Allah Mudah-mudahan saja Tentunya keluarga selalu diberikan kesehatan Amin Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya Kakak Bilar pun mengunggah sebuah postingan di ig nya persahabatnya meripost unggahan dari Flashball skor Pusat, dan di postingan ini ada sebuah kalimat, anak Rizky Bilar sudah di jalan yang benar, masih baik, tapi tahu klub mana yang terhebat di Inggris? Wow, hingga tentunya jawaban komentar pun diberikan oleh Kak Rizky Bilar, Anak itu sedari dini harus kita tanamkan hal-hal baik at and skor Pusat Termasuk dalam memutuskan tim idolanya Wow, makin tentunya membuat kita ketawa bahagia banget ya Melihat tentunya berbeda pendapat dan tentunya beda kesukaan dari klub sepak bola Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia terus Dan nah, henti-hentinya kita mendoakan yang terbaik untuk Leslam dan kabar berikutnya juga ada bunga terbaru dari dedek Lesti yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto momen spesial ke Abang L Dan di postingan ini tentunya membuat kita semakin gemes melihat Abang L ketika digendong Bunda Lesti Ya Masya Allah, mudah-mudahan Abang L menjadi anak yang cerdas Anak yang membanggakan kedua orang tua Di postingan ini pun ada sebuah kalimat doa yang dituliskan oleh dedek Lesti Masya Allah, insya Allah tumbuh menjadi anak yang soleh ya Ana Wow, Masya Allah banget ya doa tulus dari Bunda Lesti Mudah-mudahan doa tulusnya diijabah dan dikabulkan, amin Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari Kak Renzil Zuwardi Mengatakan di kolom komentar semoga tumbuh menjadi pembuat soal tatap-tatapan ya Aduh Masya Allah banget Kak Zenzi ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia ya